Sahabat Bediru dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia, salam Bediru berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Rifle Kediri, Jawa Timur. Oke, sahabat Bediru, dimanapun kalian berada semoga saya selalu ya, sahabat Bediru dan kali ini saya akan mengulas senapan angin PCP Fusion 2560 Double Tabung Klasik Coklat Magazine Plus Manometer. Nah, jadi seperti ini ya sahabat Bediru untuk tampilan senapan anginnya Nah, kali ini saya akan mengulas secara komplit mulai dari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 Nah untuk senapan angin ini memiliki panjang laras eh, 60 cm yang di dalam larasnya terdapat 9 ulir ya sahabat pediler Kemudian untuk tabung dari senapan angin ini memiliki double tabung Nah untuk diameternya sendiri yaitu 25 mm dan untuk ketebalannya yaitu 2 mm ya sahabat pediler Nah untuk pengisian angin senapan ini menggunakan sistem pompa PCP yang mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 2.500 sampai dengan 2. 1700 PSI yang mampu menghasilkan uji power hingga 1100 fps kemudian uh, untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan magazin dan manometer ya sahabat bedir jadi untuk magazinnya ini berisi 14 ya sahabat bedir jadi sahabat bedir tidak perlu repot-repot lagi untuk mengisi mimis secara satu persatu. kemudian untuk manometernya yaitu terletak di uh, di ujung tabung ya sahabat bedir jadi manometer ini sangat berfungsi untuk melihat ataupun mengecek tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan dan juga senapan angin ini sudah dilengkapi dengan visir ataupun didikan manual yang bisa disetting sesuai kebutuhan sahabat bediler nah untuk tingkat keakuratan dari visir ini bisa mencapai 20 sampai dengan 30 meter ya sahabat bediler Nah untuk popor dari senapan angin ini yaitu terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan Nah untuk warna popornya warna klasik coklat ya sahabat bediler Jadi untuk keunggulan dari uh, popor ini memiliki tekstur yang sangat lembut, kuat dan juga kokoh Kemudian di belakang popor ini juga sudah dilengkapi dengan bantalan popor Jadi bantalan popor ini uh, memang dirancang secara khusus untuk memberikan kenyamanan sahabat bediler saat berburu ya sahabat bediler Nah oke yuk langsung saja kita lanjut untuk uji akurasi dari senapan angin ini Nah untuk uji akurasinya nanti akan e, langsung diuji oleh teman saya yang sudah berada di area outdoor Dan seperti apa hasilnya oke yuk langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya Iya, terima kasih untuk teman saya yang lagi berada di ruang indoor Oke untuk sekarang e, ini gerakan saya untuk Tes uh, akurasi seberapa rapatnya untuk akurasi dari PCV Fusion 2560, double tabung kelas coklat, magasin plus manometer ini ya. Oke, langsung saja saya akan mencoba uh, mengetes seberapa akurasinya dari senapan ini. Oke, di sini saya sudah menyiapkan uh, mimis dari super doom uh, dengan uh, kaliber 4,5 mm ya oke, okay, saya masukkan dulu untuk mimisnya satu kali tarikan grendel <tuh> oke, okay, saya bidik terlebih dahulu tiga, dua, satu okay. tembakan kedua 3,2,1 oke lanjut ke tembakan yang ketiga 1,2 nah oke kita lihat seberapa akurasinya dan seberapa rapatnya lihat kerapatannya tak fokusin dulu Nih. jadi dari tiga tembakan tadi eh, masuk ya sebenernya. dari koin eh, 500an ini masuk semua nah. ya. oke jadi seperti itu ya sahabat, untuk tes e, akurasi dari senapan angin ini untuk selebihnya kita kembali ke ruangan indoor Nah itu tadi ya sahabat bedir untuk uji akurasi dari senapan angin PCP Fusion ini Nah untuk uji akurasinya luar biasa mantap ya sahabat bediler dengan jarak sasaran hingga 15 meter Dan oke okay, yuk langsung saja kita akan lanjut secara full setnya dari senapan angin ini ya sahabat bediler Nah untuk full set dari senapan angin ini akan saya padukan dengan beberapa aksesoris tambahan Yang pertama ada teleskop gamo 39 kali 40 nah jadi teleskop ini sangat membantu sahabat bediler dalam membidik sasaran dengan jarak 80 sampai dengan 100 meter ya sahabat bediler. Dan teleskop ini pun juga sangat direkomendasikan untuk berburu jenis hewan kecil sedang maupun besar dan teleskop ini pun juga uh, sangat cocok dipadukan di jenis senapan angin mulai dari sub gejlug dan juga PCP ya sahabat bediler oke sahabat bediler yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp 2.425.000 sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin bermagazin dan manometer ya sahabat bediler jadi untuk harga segitu sahabat bediler juga sudah mendapatkan beberapa bonus perlengkapan seperti tali sandang nah ini tali sandangnya terdapat tulisan fusion ya sahabat berdiri Jadi tali sandang ini sangat membantu sahabat berdiri dalam membawa senapan angin yang akan digunakan untuk berburu Kemudian untuk bonus yang kedua yaitu ada Mimis Tester Nah jadi dari kami juga menyediakan satu bungkus bonus Mimis Tester Jadi sahabat bediler tidak perlu lagi membeli Mimis ya sahabat bediler Nah apabila dirasa kurang dengan Mimis ini Sahabat bediler bisa langsung order sekarang juga di Admin Jaya Erivel Karena dari kami juga menyediakan beberapa jenis Mimis ya sahabat bediler Oke kemudian untuk bonus yang ketiga ada Spare part Kemudian ada peredam standar, nah peredam standar ini sangat membantu dalam meredamkan suara yang ditimbulkan dari senapan angin ya sahabat pediler. Dan yang terakhir ada STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin Nah jadi senapan angin ini sudah pasti dijamin aman ya sahabat pediler, karena sudah mendapatkan surat izin secara sah dan untuk harga dari senapan angin ini bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu Dan apabila sahabat buddhir ingin tahu harga secara full setnya Ataupun ingin membeli senapan angin ini bisa langsung order sekarang juga di Admin Jaya Airyfall Untuk informasi yang lebih detailnya akan saya taruh link di kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat buddhir Oke sahabat buddhir semoga informasi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat Dan bisa membantu sahabat buddhir dalam